뭐지? Welcome yang baru datang, selamat datang yang selamat bergabung. Bang Don Donbrick, Bang Sinobuchan, satu lagi entah siapa itu atau mungkin gua sendiri mungkin tuh ya. Jadi tiga orang. <laughs> ini kita dapat email. Oh apa ini? Latar belakang jalan lagu. Kita dapat 300 ratus member. Ya. Katanya kita dapat 30 puluh kali pull, tiga kali multi gratis. Apa iya Goldie. Ini nyambung nggak ya? Gue nggak tahu nih nyambung atau nggak Ini apa lagi? Penjaga hutan Sioban, anjir sioban lagi cok Topi gua di bawah lagi Itu beda kayaknya Oh, beda Ntar gua ambil topi gua dulu ya eh, di bawah Dimainin keponakan Baca doa dulu Bismillah Allah mabarak lana Fimaro Zaktana Wakin aja benar Oke, okay, semoga kita dapat ya Goldie warna hijau oke okay. let's go oh ini beda ya terpisah ya apakah satu kali multi mari kita lihat bintang 5 Moga dapat. Amin, amin. Semoga dapat. Ngecer banget ya, Bang. Kayaknya e, nih. Lumayan nah. Masih bintang 5. Centaknya kayak dapat kayak bintang 6, bintang 6 dua biji gitu. Nih, memang harus vidi kalau di sini ini game, Cok. Sore, Mas. Yo, sore juga, Bang Sen. Welcome, Bang Sen. Kuning terus dari tadi. Oke, Vivian lumayan, Vivian. Sudah 1 2 atau dua dua Duar. malam biru memang parah red update sebenarnya Ini harus red up lah gitu ya. Ini harus red up lah. Please lah. Waduh, dua kali ungu, dua multi dua kali ungu. Ini ada yang lebih parah daripada gua ya. Ini kirain kita lama nggak main gitu ya sekalinya gacha hoki gitu. Ya. Ternyata sama aja. ya coba. Ya gua buka ya. Eh, tiga doang eh. Wah, kemarin cuma ada 6k doang Langsung ludes, eh. Langsung ludes. Nih abis ini, gua nggak gacha lagi Oke so. kita single-single ya -single, eh. Ini 51 Masih belum dapet 52 Masih belum 53 masih belum Anjir, sudah naik jadi 10 tuh. 52, 53 53 ya Masih belum juga ya? Oh, dah 54 ya Ini 55 nih. Anjir, naik 12,5% Oh, nah, iya palingan cuma naes doang yang susah 5-6 guys masih belum nah ini kayaknya sewarna kayaknya iya mari kita lihat cepat tuh Paloma si bangke si bangke. Pak. Rumah, Paloma. Rumah, rumah. Rumah, rumah.